lebih pasti memang betul tadi ini 50 sih Oke okay, jumpa kembali dengan kami kami akan memperbaiki freezer enam rak freezer enam ya. seperti ini terjadi bocor langsung ditambal dengan yang punya menggunakan hal sepertinya kalau langsung ditambal dia apa namanya tidak tidak terjadi air tidak tidak masuk ya dia airnya mungkin tidak masuk karena dia langsung menahan bilangnya menahan dan menambal ya langsung ditambal dengan alteko oke seperti ini ya kita harus membersihkan dulu untuk altekonya karena banyak sekali ya altekonya kita harus membersihkan dan kita akan menambah kembali untuk sistemnya bisa dilihat untuk rekan-rekan. Gue nang, gue diplosing <Sansi> gue, kalau macam dia cek. Aku mau di sini kena cia nao banjunya ngejeru, di keseh nge-seh. Ini lampunya orang, orang penang ya? Tidak bawa-bawa, dia orang penang. <laughs> eh, kecil dong Eh, eh. sih, nunggu mukur. Ikut sih. Oke, okay, kita pastikan lagi apa memang tidak ada airnya soalnya kalau sampai terjadi ada airnya kemungkinan sangat fatal pada mesin ini kita pastikan saja kita menggunakan tekanan untuk mengecek apa memang tidak ada airnya kalau tidak ada airnya nanti kita akan untuk bagian depan Untuk Apa namanya Kita Berikan tekanan Kita dapat menggunakan R R22 Atau R Lainnya oh. atau gas LPG Bisa kita gunakan untuk membantu Penekanan Nanti kita hidupkan Untuk mesin oke okay, bisa kita lihat untuk memastikan apa memang tidak ada airnya mudah-mudahan tidak ada airnya bilangnya dia waktu menusuk ya dia menahan dan langsung ditambal dengan altiko kemungkinan tidak pemasukan ya cuman cuman kita harus memastikan lagi biar lebih yakin oke okay. Ini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 Iki, tolong flushingan nah, oh, iki, buka. iki, buka. iki buka. Oke okay, sepertinya memang memang bersih ya untuk sistemnya tidak ada airnya sama sekali Oke okay, kita akan melanjutkan untuk pengelasan pada bagian sistem karena pada bagian sistem aman kita harus mengelas dan kita tambal kita menggunakan aluminium ya bisa dilihat untuk rekan-rekan Oke, okay, setelah kita kelas dan kita cek, dan kita vakum, kita dapat mengisi untuk apa namanya. Tricerat ini bisa dilihat untuk pengisian, untuk pemvakuman, atau pengecekan. Tidak, kita videokan ya, untuk rekan-rekan kita langsung mengisi rekan-rekan bisa lihat di video sebelumnya banyak sekali oke okay, pada ampere di angka 1,7 bisa diperhatikan dan pada manifold di angka 10 untuk pengisiannya sementara kita masih dalam proses pengisian seperti ini nanti kita tambahkan lagi oke okay, kita hidupkan untuk mesin ya sudah menyala dan sistem sudah oke okay. oke okay, bisa kita tambahkan lagi untuk gasnya atau kreonnya kita tambahkan sedikit demi sedikit kita dapat melihat pada tang amper kita stabilkan di angka 1,7 ya 1,7 pisaran kalau ditunggu bisa dikalikan 220 x 1,7 itu ketemu buatnya oke okay, terjadi endor ya untuk stackernya terjadi mati oke okay, nanti kita tunggu lagi kita akan menghidupkan untuk alat ini mesin ini karena tadi terjadi kesenggol kami dan terjadi mati, oke nanti kita hidupkan kembali untuk resernya setelah kita colok kembali pada ampere mah di angka 1,9 ya 1,9 seperti ini dan manifold menurun sedikit demi sedikit karena baru kita colokan kembali karena tadi kesenggol kami untuk stekernya dan terjadi mati oke, okay, manipol turun de sedikit demi sedikit dia nanti di kestabilan berapa ya untuk rekan-rekan dia untuk ampernya juga menurun 1,7 kembali dan pada apa namanya, manipol ya di angka 12 antaranya 12.10 oke okay, kita biarkan dulu untuk proses apa namanya kita isi pelan-pelan nanti kita dapat menambahkan pada karyanya kita mesin ini sudah menyala tadi ya antaranya 15 menit oke okay, kita biarkan pengisian dalam proses pada rak sudah lumayan ya, sudah apa namanya, sudah dingin antaranya 4 terapi ya, 4 terak padahal masih 15 menit ya, baru 15 menit kita sudah mendapatkan 4 terak Oke, okay, nanti kita lanjutkan untuk penambahan prion untuk rekan-rekan, kita tambahkan sedikit sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan caranya penambalan freezer yang terjadi bocor dan pengisian prion pada freezer 6 rak yang terjadi bocor sangat mudah dan sangat simple Oke okay, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan nanti kita berikan trik-trik lain hanya oh untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik Subscribe dan klik lonceng, biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain Oh ya, jangan lupa untuk share ya, untuk rekan-rekan Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng share video kami 220, Pirlo Untungannya 1,9 1,9 kali 20, 220 volt Enak buat